bayar itu hpnya langsung dihack jadi diambil fotonya sama kontak-kontak kontak-kontak yang ada di nomor hp itu ini kesempatan ya untuk kita bisa melepaskan diri kita untuk tidak lagi menjadi budak dari aplikasi pinjol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 Hari ini kita pengen ngebahas tentang debt collection atau debt collector Hari ini banyak ya yang udah punya pengalaman bagaimana mereka menagih kalian Atau mungkin sudah ada punya pengalaman terbaru Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Dan hari ini kita pengen mendengarkan langsung ya Pengakuan dari debt collection aplikasi pinjol Bagaimana cara mereka bekerja berapa target-target mereka per hari yang harus mereka tagih ya kan Dan apa yang akan mereka lakukan ketika kalian itu tidak melakukan pembayaran banyak banget Jadi nanti setelah sama-sama mendengarkan video ini ya kan Nanti harus ada ya garis besar yang bisa kalian simpulkan di dalam diri kalian Supaya kalian itu bisa lebih tenang agar kalian tidak panik lagi berlebihan kalian harus tahu bagaimana cara kerja dari depth collection aplikasi pinjol ini setelah kalian tahu strategi mereka cara kerjanya maka mereka tidak akan bisa lagi nanti menakut-nakuti kalian karena kalian udah tahu di luar nah oke okay. kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini semua pekerjaan itu Desa ya mas, kepanjangannya tuh desk collection Jadi dulu itu rekrutmen awalnya tuh tulisannya sih call center tau tahu ketika masuk Ternyata tuh jadi desk collection Tugasnya nagih-nagih uh, Pinjaman online gitu Orang yang nunggak pinjaman online Jadi gini mas, itu kan masing-masing agent itu Masing-masing agent itu nanti diberi data mas Diberi data, itu emang beberapa pinjaman online tuh punya sistem penagihan sendiri, sendiri mas ada yang manual, ada yang manual lewat Excel gitu datanya jadi ada nama, nomor HP, alamat, jumlah pinjaman, terus kontak darurat, pekerjaannya apa gitu kan ada juga yang lewat sistem mas, jadi ada webnya sendiri gitu saya, saya belum pernah di legal mas, kebetulan makanya selama ini sih di, di, di, di legal terus yang dibawa bawah naungan OJK jadi saya belum pernah tuh yang, yang sampai ngedit foto terus habis itu disebarin saya belum pernah kalau yang ilegal itu beda lagi mas dia sekali minjem nggak bayar itu HPnya langsung di -hack. jadi diambil fotonya sama kontak-kontak kontak-kontak yang ada di HP itu jadi misalnya ada kontak keluarganya tuh Nah dia tuh menghubungi lewat situ, padahal di pas-pas pinggir-pas pas, pas, pas, dia tidak tidak menyantumkan nama-nama keluarganya yang ada di hp di rumah jadi saya kayak dicek gitu loh mas terus penyebaran foto di sosmed target saya sehari itu tiga juta lima nah tapi banyak kan sih ketika ketika beberapa DC saya belum mencapai target dia tuh melakukan teror tengah, tengah malam gitu loh mas agar paginya tuh dia bayar gitu loh, ada beberapa yang berhasil sih kebanyakan sih kenapa kalau nasabah-nasabah uh, itu sampai mau bayar karena dia merasa risih di telepon terus menurut oleh desainya gitu loh mas Oke okay, ya tadi kita udah ngedengerin sama-sama bagaimana pengakuan dari debt collection aplikasi pinjol ya memang mereka mau membuat kita risih sehingga kita menjadi panik dan tak mampu lagi berpikir secara positif yang hari ini masih punya pemikiran untuk gali lubang tutup lubang segera hentikan dan jangan diteruskan. Ini kesempatan ya untuk kita bisa melepaskan diri kita untuk tidak lagi menjadi budak dari aplikasi pinjol ini ya. Dan kalian juga sudah mendengarkan tadi ya bahwasannya debt collection itu memang punya target harian. Dan hari ini kita-kita yang belum mampu melakukan pembayaran ini adalah on target mereka Mereka ditugaskan untuk per hari itu targetnya harus bisa menagih atau menghasilkan uh, uang Atau debitur yang belum mampu melakukan pembayaran itu 3.500.000 rupiah Jadi kalau hari ini yang pinjam itu ada dua atau tiga yang mereka tagih Makanya per hari ini banyak ya yang sudah mengeluhkan bahwasannya satu hari itu bisa ditagih puluhan nomor. Ya mereka itu punya modem, modem bot gua atau modem smart gua nggak tahu. Cuma itu modem bisa langsung melakukan panggilan secara otomatis. Makanya hari ini banyak yang baru-baru kejebak ini nggak tahu rupanya eh teleponan sama robot yang tak berbobot ya. Setelah melakukan pembicaraan ini itu segala macam di ujung pembicaraan mereka si robot ini tadi mengatakan bahwasanya kami tidak mendengarkan suara Anda dan akan kami hubungi kembali. Nah setelah mendengarkan tadi sama-sama ya pengakuan dari debt collection mereka mengganggu media sosial kita. Nah hari ini yang masih penasaran ya bagaimana cara mengamankan media, media sosial kalian itu media Facebook, Instagram, Whatsapp. Atau yang lainnya kalian bisa melihat di video-video yang sebelumnya Aku udah share ya bagaimana cara mengamankannya Nah untuk kalian yang sedang menghadapi masalah seperti ini Setelah kalian mengetahui hal ini Kalian jangan lagi panik Memang mereka mau membuat kalian itu panik Dengan berbagai macam cara mereka nggak mau tahu ya Hari ini keadaan kita seperti apa Nah mereka ini digaji oleh perusahaan pinjol ini Untuk melakukan penagihan dan mereka seandainya mereka itu tidak memenuhi target dari perusahaan maka ada konsekuensi yang akan mereka terima. Mereka akan dipotong gajinya, mereka akan di ini itu segala macam banyak ya. Dan gua mendoakan nih untuk abang-abang yang bekerja di debt collection aplikasi-aplikasi pinjol. Baik yang legal maupun yang ilegal ya agar segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi ya. Pekerjaan yang hari ini lebih banyak lagi gajinya. Ya, jangan lagi jadi DC pinjol ya kan dan mudah-mudahan ya untuk kalian yang sudah menonton video ini bisa menambah wawasan kalian pengetahuan kalian supaya kalian jangan panik ini gua ada bolak-balik mengatakan jangan panik jangan panik namun masih banyak saja yang membiarkan dirinya ya berada di dalam ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dia ciptakan sendiri hari ini masih banyak banget yang ketakutan tentang debt kolektor lapangan, ya takut disebar data, takut ini itu segala macam. Nah untuk kalian yang hari ini diancam disebar data, apabila hal itu terjadi maka fix itu aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu kalian bayar lagi. Kasih tahu sama aplikasi-aplikasi pinjolnya, apabila memang mereka mengancam kalian ingin melakukan penyebaran data. Apabila hal itu terjadi maka kami tidak akan membayar lagi di aplikasi kalian Ya kasih tahu seperti itu Dan untuk kalian yang mungkin sudah disebar data Kalian tak perlu menarik diri ya Jangan berlama-lama mengurung diri Itu hari ini di tahun 2023 itu udah biasa ya Di tahun 2018-2019 itu mah lebih parah hari ini Ya, ketimbang hari ini mereka itu lebih ganas sebelum-sebelumnya. Namun karena banyaknya uh, hari ini penangkapan penangkapan ya dan kita masih tetap mendukung pihak kepolisian ya di bawah kepemimpinan Kapolri Bapak Listio Sigit ya agar segera bisa menangkap kembali ini ya debt collector dan uh, pinjol pinjol ilegal yang hari ini masih saja uh, menakut-nakuti dan menjebak masyarakat kita ya hari ini setelah satu tahun yang lalu kalau gua gak salah ya ada lagi yang ketangkep itu yang terakhir di Jakarta dan ternyata banyak hari ini aplikasi-aplikasi pinjol itu tak berkantor lagi mereka terpecah-pecah ini penugasannya penagihannya itu tidak dalam satu tempat lagi dan mudah-mudahan pihak kepolisian pasti bisa nih untuk meringkus ya pihak-pihak dan oknum-oknum yang hari ini sudah memanfaatkan masyarakat dengan menggunakan jebakan aplikasi pinjol ilegal Ya, hari ini mereka itu tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah Mereka tidak membayar pajak, mereka tidak taat dan tunduk semua kepada semua peraturan pemerintah melalui OJK, ya. Dan hari ini mereka hanya memanfaatkan kesusahan masyarakat Dengan cara memaksa agar masyarakat yang sudah menggunakan aplikasi mereka membayar bunga yang tinggi Hanya dengan tenor 7 hari dan hari ini masih banyak saja, ya, masyarakat kita itu yang belum tahu untuk membedakan aplikasi pinjol ABC sampai Z ini. Apakah sudah legal OJK atau tidak? Nah, kalian harus cek di video yang sebelumnya, aplikasi apa saja hari ini yang masih memiliki status. Terdaftar dan berizin di OJK Selain dari 102 aplikasi pinjol yang tadinya kita di video sebelumnya udah share Maka dinyatakan ilegal ya Oke jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh